Karim Benzema Raih Ballon d'Or Karim Benzema amat bangga dapat merebut gelar Ballon d'Or 2022. Mimpi masa kecilnya merengkuh trofi bola emas kini menjadi kenyataan. Benzema dinobatkan sebagai pemenang Ballon d'Or dalam malam penganugerahan di Theater Jusatlet, Paris selasa 18 Oktober 2022 dini hari waktu Indonesia Barat. Bintang Real Madrid itu mengalahkan Sadio Mane, Kevin De Bruyne, dan Robert Lewandowski. Keberhasilan Benzema Marangco Ballon d'Or 2022 memang sudah diprediksi banyak pihak. Penyerang Prancis itu tampil gacor bersama Real Madrid musim lalu dengan menorehkan 44 gol di semua kompetisi. Karim Benzema bahkan berhasil merajai daftar top skor Liga Spanyol dan Liga Champions musim lalu. Real Madrid pun diantarkan ke tangga juara La Liga dan Liga Champions. Kini merupakan gelar Belandior pertama Benzema sepanjang karirnya. Pemain 35 tahun itu tampak terharu saat meraih trofi si bola emas yang diberikan legenda Perancis Zinedine Zidane. Ini suatu kebanggaan. Ini adalah mimpi masa kecil saya. Saya tumbuh dengan itu di kepala saya. Kemudian saya memiliki motivasi. Saya memiliki dua panutan dalam hidup Zizou dan Ronaldo Nazario, kata Benzema dilansir dari Marka. Saya tidak pernah menyerah dan saya terus menyimpan mimpi itu di benak saya. Ada periode ketika saya tak berada di tim nasional tapi saya tetap semangat dan bekerja. Itu sangat sulit dan membuat saya kuat secara mental, sambungnya. Saya puas dengan kerja keras saya dan saya sangat bahagia. Saya berterima kasih kepada rekan setim saya di Real Madrid dan timnas Prancis, ujarnya. Karim Benzema menjadi pesepak bola Prancis kelima sepanjang sejarah yang memenangkan Ballon d'Or. Dia mengikuti jejak Raymond Kopa, Jean-Pierre Pepin, Michael Platini serta Zinedine Zidane. Madrid sandang kontrak sponsor termahal. Rekor lain lebih dulu diukir Real Madrid dalam urusan sponsorship. Akhir pekan lalu, UAE La Emirates memperpanjang kerjasama sebagai sponsor utama Real hingga 2026.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 Bantai Barcelona di El Clasico, Real Madrid, Undang Artis, dan Gelar Pesta Real Madrid sukses membalaskan denda mereka kepada Barcelona di Laga Klasik bertajuk El Clasico, Minggu 16 Oktober 2022. Setelah musim lalu dipermalukan 0-4 oleh Barcelona di Santiago Bernabeu, pekan ini Real Madrid menang dengan skor telak 3-1. Tiga gol Los Blancos dalam laga tersebut dicetak oleh Karim Benzema, Federico Valverde dan Rodrigo Goes dari titik penalti. Sementara satu-satunya gol balasan Barcelona dicetak Ferran Torres. Dengan hasil tersebut, Barcelona yang masih mengantongi 22 poin turun ke posisi dua klasemen sementara La Liga. Posisi puncak saat ini menjadi milik Real Madrid yang mengoleksi 25 poin. Kembali ke puncak, klasemen usai mengalahkan rival abadinya di El Clasico, Madrid pun menggelar pesta di kediaman Fede valverde Pesta tersebut dihadiri para pemain Real Madrid yang datang dengan pasangan masing-masing. Esther Exposito, aktor berusia 22 tahun, juga diundang ke pesta tersebut. Di laga berikutnya, Real Madrid akan menghadapi El Shea. Pertandingan kontra El Shea akan digelar pada Kamis 20 Oktober 2022 dini hari waktu Indonesia Barat di Stadion Manuel Martinez Valero. Luka Modric Beberkan Taktik Real Madrid Taklukan Barcelona Dalam El Clasico Kemenangan di Santiago Bernabéu ini membawa Real Madrid ke puncak klasemen sementara Liga Spanyol dengan koleksi 25 poin. Sekuata asuhan Carlo Ancelotti tersebut terlihat lebih membiarkan Barcelona lebih banyak menguasai bola. Kemudian Real Madrid menyerang lewat counter attack yang tepat. Hasil dari strategi tersebut adalah dua gol pada babak pertama yang dicetak Benzema dan Valverde yang berawal dari serangan balik cepat Los Blancos. gelandang Real Madrid, Luka Modric mengungkapkan bahwa jalannya pertandingan sudah sesuai dengan apa yang direncanakan. Kami tahu bahwa akan ada momen dalam pertandingan di mana kami bisa frustasi karena mereka mengontrol bola dengan baik, ujar Modric. Kami menjadi sangat efektif di lini depan dan mencetak tiga gol. Kami memainkan sepak bola yang luar biasa, tambah Modric mengenai strategi tersebut. Gelandang asal Kroasia tersebut juga memberikan apresiasi pada publik Santiago Bernabeu yang memberikannya tepuk tangan saat ia keluar dari lapangan. Apa yang harus saya katakan tentang para penonton? Sekali lagi terima kasih atas dukungannya. Itu adalah hal terbaik yang bisa terjadi pada seorang pemain, kata Modric. Modric juga memberikan dukungannya pada rekan setimnya Karim Benzema untuk memenangkan Melon Dior. Benzema sangat layak memenangkan Milan Dior untuk segala hal yang telah ia lakukan dan yang akan ia terus lakukan, ujar Modric.